Hai hai hai. Tahukah kalian sob kenapa harimau tidak ada di Afrika? Padahal banyak predator lainnya yang berasal dari famili yang sama yaitu Felidae tinggal di tanah Afrika. Contohnya seperti singa dan citah nih. Dan seperti yang kalian ketahui, bahwa harimau merupakan salah satu binatang buas. Akan tetapi harimau tergolong menjadi hewan yang dilindungi dan sayangnya saat ini keberadaannya memang terancam punah. Harimau bersama singa dan cita memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Peseudae lurus dan hidup di Afrika. Salah satu spesies yang terkenal dari Peseudae lurus adalah soberto Tiger. Kelompok kucing besar ini terus berevolusi di tanah Afrika menjadi famili felidae. Dan banyak peneliti satwa liar yang percaya bahwa harimau mendiami sebagian besar benua Asia dengan ragam spesies. Seiring berjalannya waktu, subspesies harimau secara alami bermigrasi dan menyebar Harimau memang bukan hewan asli Afrika Selatan tetapi dalam beberapa tahun terakhir pembiakan mereka menjadi umum di negara tersebut dan bahkan baru-baru ini ada sebuah tragedi di mana seekor harimau yang kabur dari kandangnya di peternakan tiba-tiba menyerang seorang pria dan membunuh beberapa hewan di pedesaan luar Johannesburg, Afrika Selatan namun naas, harimau tersebut harus berakhir dengan disuntik mati. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau Benggala betina yang berusia 8 tahun itu di Yutanasia sebelum fajar, diketahui telah membunuh seekor anjing. Serangan itu adalah yang pertama kali terjadi setelah pelariannya dari kandang di peternakan pribadi. Setelah melarikan diri, harimau bernama Shiba itu menyerang pria berusia 39 tahun. Untuknya korban selama dari penyerangan dan dirawat di rumah sakit dengan luka di kakinya. Namun gak hanya sampai situ saja, Shiba juga membunuh satu anjing dan seekor rusa, serta menyerang anjing lain sampai kondisinya sangat buruk sehingga harus dibunuh. Puluhan orang termasuk pakar hewan dan warga lokal mencari harimau itu menggunakan drone dan helikopter. Keputusan untuk menyuntik mati dibuat setelah kasus pembunuhan terakhirnya. Dia membunuh anjing itu di peternakan pribadi milik salah satu warga. Itu menjadi terlalu beresiko dan saat itu tidak ada pilihan lain selain membunuhnya ujar salah satu warga. Meskipun tidak ada harimau di Afrika, berdua ini memiliki predator terbesar di dunia, termasuk sejumlah spesies kucing besar lainnya. Predator kucing besar di Afrika yang paling terkenal adalah singa. Singa banyak hidup di gurun Sahara. Selain itu ada juga macan tutul. Makhluk kuat ini juga ditemukan di Sub-Sahara dan Afrika Timur Laut. Populasi macan tutul di Afrika dinilai rentan punah. Macan tutul sendiri dianggap sebagai kucing besar yang paling sulit dipahami dan sulit dikenali di alam liar. Tidak seperti singa, macan tutul merupakan pemburu yang sangat kuat dan hidup lebih menyendiri. Selain macan tutul, ada juga cita. Cita dikenal sebagai mamalia tercepat di dunia sehingga dapat menjadi pemburu yang hebat. Meskipun menjadi mamalia tercepat, mangsa cita sering direbut oleh cita lainnya, hyena ataupun singa. Karenanya, cita sering membahayakan penduduk sekitar karena berkeliaran di sekitar lahan pertanian, sehingga jadi sasaran pemburu liar. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.